Halo halo halo guys kembali lagi di channel youtube aku Niken Journey Di video kali ini, aku mau sharing nih ke kalian perjalanan aku ke New York Di videoku yang lalu, aku juga sempat nih sharing ke kalian tentang videoku juga yang di New York Tapi itu di Central Park kalian tahu nggak sih New York adalah negara yang pertama kali aku kunjungin jadi video ini udah aku ambil sekitar tiga tahun yang lalu guys cuma baru aku upload sekarang. Eh, ketahun banget kan kalau tiga tahun yang lalu muka aku culun banget. Hehehe. <tuh> Dan udah nggak asing lagi kan buat kalian tentang New York. Ya bener banget New York adalah kota kedua yang terbesar di United States Setelah Washington DC Nah guys seperti yang kalian lihat ini Ini adalah New York Ini adalah namanya Manhattan Manhattan ini adalah wilayah di dalam New York sendiri guys jadi Waktu banyak banget wilayahnya, seperti Manhattan, Brooklyn, Central Park Dan banyak juga deh yang lainnya, kalian bisa cari deh di google kalau kalian penasaran gimana nih guys fotoku yang pakai hijab ini <laughs> waktu itu adalah bulan suci Ramadhan sih jadi aku ingin juga pakai hijab. jadi di minyak ini cukup luas banget nih guys jadi kalian tuh harus hati-hati nanti takutnya nyasar nanti kalian tuh biasanya di sini kalau mau keluar-keluar kalian harus pakai taksi yang warnanya kuning gitu Mobil yang warna kuning itu adalah taksi. Kalian bisa lihat, kan? Soalnya, kalau jalan kaki, waktunya nggak bakalan cukup, guys, karena ini luas banget. Kalau free time sih enggak masalah, tapi aku kan kerja jadi harus buru-buru. hehe <laughs> Nah, guys, yuk aku ajak kalian ke Times Square. Jadi, Times Square itu adalah pusatnya di New York, guys. Kalau di Indonesia, kayak alun-alun gitu deh. Nah di tengah-tengah ini guys namanya Times Square Biasanya di sini tuh emang banyak orang-orang yang nongkrong, orang eh, itu kayak ada badut, kayak ada semacam orang ngamen sih kalau di Indonesia, tapi di sana tuh kayak gimana ya? Mereka kayak cari uang dengan cara main alat musik kayak gitu. dan yang menarik adalah New York disebut kota never die yaitu kota yang enggak pernah mati karena di Times Square ini 24 jam non-stop buka terus gitu loh guys jadi mereka itu meskipun siang malam tetap rame gak bakalan sepi orang itulah namanya kenapa disebut the city is never die kayak gitu kalau kalian mau beli barang branded keluaran Amerika dijamin deh di sini tuh murah-murah banget karena di sini pusatnya kayak kalian mau beli parfum kayak Victoria Secret di sini tuh murah banget 2 dolar pun kalau lagi promo kalian dap bisa dapet parfum Victoria Secret di sini guys. Jadi di New York itu sama kayak di Jepang guys, mereka kebanyakan pedestrian, yaitu jalan kaki. Nah sebetulnya pusatnya Times Square itu di sini guys. Tuh punya orang foto-foto kan. Soalnya emang ini adalah spot utama mereka buat foto-foto. Gak afdol kali kalau nggak foto-foto di sini. Hehe. <tik> nah, kalian pernah dengar nggak hatro Cafe? biasanya itu ada di Bali ataupun di Jakarta. Di sini itu sebenarnya pusatnya guys. Jadi Hard Rock Cafe itu franchise-nya dari Amerika emang. Nah selanjutnya aku mau tunjukin ke kalian nih guys Tempat yang gak kalah bagus juga Ini namanya gereja Patrick Cathedral Indah banget kan? Banyak juga orang-orang yang foto-foto di sini. Emang keren banget, soalnya buat foto-foto. Juga nyempetin foto di sini, keren banget kan tempatnya, guys? Gereja ini emang gereja klasik guys di sini, jadi bangunannya emang kayak bangunan kerajaan gitu sih. Sebetulnya di New York juga ada masjid, aku juga mau foto di sana cuma waktuku yang gak cukup jadi lain waktu aja ya guys aku semoga bisa dikasih kesempatan buat kesana lagi gimana nih guys kalian suka gak sama videoku ini kalau kalian suka sama videoku tolong dibantu subscribe ya like dan juga komennya See you guys, see you di next video Nanti aku bakalan kasih kejutan-kejutan lainnya buat kalian Terima kasih, thanks for watching